orang hak jadi wakil rakyat ke jadi gapo kena jaga molek ini dia takwa dia guna tham jariyat tham sila tham jaga molek kadang-kadang terkah belong jadi duduk dalam taman juru molek semaya molek baca masya Allah dia kecil atas weti rakyat semua supaya boleh dipercayai boleh dipercayai maknanya boleh pen konna percayaຖື ataupun kon sısat tapi apabila boleh tamnain kepada dia, boleh khisi. Masya Allah, mulat. Mulat balik sana. Dulu kan, Masya Allah, kecek. Jangan duduk pakai, weh, duit haram. Tapi dia dalam ni, puak. Yang Tak ada kira kerongkan, ke apa. Masuk duit poket. Masuk poket dia belakang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قال إني أريد أن أكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني على أن تأجرني ثمانية حجاج فإن أتمنعش عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك Ayat 25 28 Qasas. Anak perempuan Nabi Syuib Anak perempuan Nabi Syuib ni dua orang Hak duk uh, Tunggu Nak Wih kepada kambing-kambing Hak Nabi Musa Gitu long ataupun Gitu tolong kagak air kepada dia Wih kepada kambing Lepas pada tu Anak Nabi Syuib Dengan kambing Klik Nabi Musa duk Di bawah Pokok kayu Duduk berteduh di situ Tak ada umuh nak duduk Makan ni tak ada Minum ni pun tak ada Anak Nabi Syu'i Klik giwayat kepada Pak dia Ni budak tina dua orang ni Bukan budak dah nah? Gadis Muda dua orang Klik giwayat kepada pak dia Dia ayah Ada orang jatis hari, hari ni Bukir orang tempat teh Dia tolong kita Karang air daripada telaga Rui air kepada kambing Kalau dia tak tolong Susah lah kita dua orang ni Sebab orang jatuh Duk pakak bubuk Nak air daripada telaga sana. Bila Nabi Shu'ib dengar lagu tu Orang jadi Nabi ni Allah Ta'ala Wipisik kepada dia Perasaan seorang so, Nabi Dia lebih daripada orang-orang orang biasa Nabi Syu'ib royak kepada Anak Tino dia dua orang Adik dengan kakak Dalam tafsir Raya katanya royak kepada kakak Etimoh Misa kata Mungkin panggil Orang jatih Hawi ai kepada kambing kita pagi tadi. Gi gitu tengok terak gi gitu tengok dia gitu duduk -gitu ada dak gitu. Ha hmm. ah, maka anak tino Nabi Syuaib sana gi gi seorang. Gi di tempat tu anilah ah, Allah Taala royak di dalam ayat 25. Kemudian salah seorang dari perempuan dua beradik itu datang mendapatkannya dengan berjalan dalam keadaan tersipu-sipu. Maknanya dan ada apa malu-malu. Ah tu. Gipat tu nak nampak Nabi Musa tu duduk di tepi ini apa ni di bawah pokok kayu. Bila budak Tina ni anak Nabi Syuaib gipat malu-malu nak kecek rasa tak gamuk. Ya pasal dia, dia dah anak anak dara. Gipat qalat dia kata kenapa? Inna abi yad'uka liyajziyaka ajran saqaitalana sebenarnya bapakku menjemputmu untuk membalas budimu memberi minum binatang ternak kami hari nah, raya depan nabi musa Ayuh di rumah tu mari ajak jangan upah jasa baik Nabi Musa Beri minum Tolong karang air Pagi tadi Nabi Musa Tergambar Bila-bila Katanya ni Buker Benda biasa Sebab apa? Doa yang disebut oleh Nabi Musa Memang Allah ta'ala terima Beberapa doa yang ada Di dalam Ayat belum pada ni Alhamdulillah Nabi Musa tak kenal tuik Tak kenal jaleh Nabi Musa Royak oh kepada orang Oritino tu ha, Mung jale depay Aku nak jale alik belakang Ni Sebut di dalam tafsir macam tu lah Mung jaleh depay Aku nak jale alik belakang Sebab mung nam thang Tiba-tiba Berjaleh jaleh jaleh Angin duk pupuk Cuba gambar ada tak Oritino duk depay orang jateh duk belakang Jaleh jaleh angin duk pupuk Nampak selok kau tu Selok kau ni Nabi Musa rasa ah tak sedap hati ni Gini Mung duk-duk belakang Aku duk alun Malah duk tengok sangat. Patu moga yak. Kalau lekok kane kane kiri kiri. Anak Nabi Musadduk depan, budak tina gadis sini duk di belakang. Jale jale jongok jongok jongok nak gi mana tu? Nak gi ke rumah Nabi Syuaib. Sebab Nabi Syuaib wayak kepada anak tina dia katanya nak wei upah. Nak wei upah. Upah di sini bukan arti nak upah duit dak. Tapi nak upah benda yang berharga. Tapi anak tina dia tak tahu. Inilah dalam ilmu bahasa Arab. Satu ilmu. Dia panggil ilmu al-firasah. Ilmu al-firasah. Benda yang raya tak suka dengan benda yang nak. Nabi Syu'ib raya kepada anak tina dia. Mungkin ajak. Orang jatuh saat ini. Aku nak upah dia. Bila siapa? فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصِ Maka tetap kalau Musa datang mendapatkannya dan menceritakan kepadanya kesoh-kesoh kejadian yang berlaku mengenai dirinya. Ha, inilah. Namo suruh ni duduk di Khamwah. وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصِ Nabi Musa apabila sapa di umuh Nabi Syuhid, kita kecil mudah-mudah. Yang katanya gambar ada tak? Tak okey mari pak nak bagi selalu. Ha, kena nak masuk dalam umur dulu. Tak? Jamung makan ne dulu. Dan sebagainya. Nabi Musa pun mula dah. Ya, Kisah-kisah dia yang berlaku pada zaman dulu. Masa dia duduk di dalam istanua Fir'aun. Wa qaswa alaihi al-qasas. Sebab tu surah ni namanya suratul qasas. Ambil daripada ayat ni dah ni Ambil ayat 25 ni Nabi Musa pun duk kecek reng Rau dia raya So so so so so Nampak panjang Cerita saat ni Hak Nabi Musa duk Bagi duk raya kepada Nabi Syuhib Kuala la takhaf Nabi Syuhib apabila dengar semua Ia kata kepada Nabi Musa Berkatalah orang tua itu kepadanya Lalai terjemuh ni ya tak rayak katanya Nabi Syu'aib tapi ya rayak katanya Nabi Syu'aib rayak kepada Musa Janganlah engkau bimbang la tak khauf mu tak usah takut najautamina alqaumiz zalimin Engkau telah selamat dari kaum yang zalim itu Maksudnya mong mari duduk di rumah aku ni Mung selamat Sebab, dan dalam tafsir rakyat katanya, tepat yang Nabi Syu'ib duduk tu dia lepas dah daripada retoh her Fira'um. Maknanya, kubhid, dinden yang Fira'um retoh di Mesir, bukir dah di tempat ini. Tempat ini, tempat lain pula. Fira'um tak mari di, di tempat ini. Ha, cuba kita tengok. 1, 3, 0, 9 yakni engkau telah selamat dari angkara Firaun dan kaumnya kerana negeri Madian ini tidak terletak dalam kekuasaan Firaun yang zalim itu sepada ayat sana nah. Alhamdulillah mari ayat 20 ni bila Nabi Shu'ib duduk kecek-kecek -kece lama dengan Nabi Musa Nabi Musa pun duduk bari so, so, so, so, so. anak tino dia duduk dapur ataupun duduk sekali dalam umur halat ihdahuma salah sawi, salah seorang daripada anak nabi syu'aib ya kete yogo ya, ya itu siapa tu pendapat yang rajihnya ya itunya anak nabi syu'aib hak gi ajok nabi musa di bawah teduh pohon kayu sat ni tu dia lah goyak kepada ayah dia dia katakan lah salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata wahai ayahku ambillah dia menjadi orang upahir mengembala kambing kita ha, tengok nampak tak ada orang ni nak pegaw kambing ayah pun tua dah lepas kita pun anak tina dua orang gini ada peluwer ni orang jatah ni nampak berjuru nampak gagah pakai upah dia tadi. tu. Jadi anak tino tu gambar katanya nak jadi Nabi Musa ni sebagai orang upah eh. Dia kata tu, kan, inna khayra man istajartal amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Masya-Allah. Ning perkataan eh, yang disebut oleh anak Nabi Syu'aib Al-Qawiyyu Al-Amin yaitu nya yang kuat dan orang gagah eh orang kuat gagah dan orang yang beramanah dan setengah-setengah tafsir ini panjang cerita hubungannya dengan Al-Qawiyyu Al-Amin orang kita ini. Tak ada kira eh? nak jadi pemimpin Radhaq mana-mana, kena ada dua sifat ni Al-Qawiyu, iaitu orang kuat Orang dia tak kuat PKG dia, walaupun tubuh dia Boleh jadi kecil, tapi Kuat di segi PKG dia Tahek Kekuatan, ter, maknanya bersuluh Dalam kerja Ani penting benar. Yang keduanya al-Amin, orang yang beramanah. Kalaulah dua ni mari capo duduk sekali pada orang seorang-seorang, alhamdulillah majulah kerja, cara nungreung, dan semua kicekan, semua ongkon, semua organisasi go to going go akan maju. Sebab apa? Orang hak jadi pemimpin tu adalah orang yang qawi, orang yang amin. Tapi kalau sekiranya saya biasa dah. Ambil amin saja kan Orang okay, itu orang okay, yang beramanah Tapi tak kuat Jujur Tapi tak pandai berhancatkan Nanti tengok hutuh satu hari Sebab apa? Sebab dia hanya jujur baik Berjuru Maka Tidak sesuai untuk jadi pemimpin Orang okay, yang kuat saja Tapi tak ada amanah nah, Nanti tengok korab banyak menipu, kongkin atas muka dunia, duit-duit rakyat duit pasir percacun yang rangguh maka habis dia supaya kita tengok zaman-zaman learning orang apabila duduk di atas kongopraman Masya Allah, dia tak ada dua kaya ni kawi pun tak ada, amin pun purih, ataupun kuat saja, amin tak ada amin saja tak ada kuat nanti tengoklah ia rutuh mana-mana. Sebab tu, kata-kata anuk Nabi Syu'i, ya rakyat katanya, Semolek-molek, Orang jatih yang ayah nak upah ni, Adalah orang yang kuat lagi beramanan. Duk di dalam ayat tu juga ni. Saya yon semula di dalam surah Yusuf. Surah Yusuf, Setelah Nabi Yusuf keluar daripada pejara, Raja pun royak. Gi panggil Yusuf mari. Sebab kenapa? Sebabnya Nabi Yusuf duduk di dalam penjara lama dan dialah royak takbir mimpi kepada mimpi hak raja royak. Keno sungguh kenapa hak dia duduk royak. Bila Nabi Yusuf dijepuk keluar daripada istana daripada penjara uh, go mari dalam istana. Alhamdulillah Raja bayak Hari ni aku maaf ah semua kepada mu Dan aku minta maaf ah. Dagi bubuh mu di dalam, Guk lama ngamung Tidak bersalah Hari ni aku nak latih mu Satu tameneng Yang Aku tak saya latih orang lain Nabi Yusuf katanya ini ja'alni ala khaza'inil ard Inni hafizun alim Latikkanlah aku Jaga kelang pendin Perbendaharaan negara Inni hafizun alim Sesungguhnya aku pandai jaga Mana? Pandai jaga Dan aku adalah orang cerdik Ulama pun kaya panjang juga Hafizun Alimun Tengok dah? Duk di Nabi Musa dulu, ni dalam ayat ni Qawiyun aminun Tapi duduk di Nabi Yusuf Hafizun Alimun Hafiz artinya Orang pandai jaga Alim artinya bijak Nabi Yusuf sedia tua Royak katanya dia insya-Allah dia boleh jaga Kelang Pandin Negeri Sembilan dan dia akan jaga dengan kebijaksanaan yang ada pada diri dia inilah setengah-setengah ulama Royak katanya orang bijak orang pandai kalau boleh sana tua supaya orang ramai pilih ha ni ya kecil hubung dengan pilih raya ia iaitu nya letang orang yang berasa katanya dia cadai pintu otan kepada rakyat-rakyat dia boleh duduk di dalam parlimen ataupun duduk di dalam sepah orang-orang jenis pasang bijak pandai beramanah, orang kuat lagun ni lah sepatutnya jadi wakil okay, ataupun jadi pemimpin orang ramah pada duit kepada orang yang pasang khainak-khainak menipu-menipu sesiang tabur duit Baik-baik kepada aku. Itu kalau kita kecep mudah-mudah. Baik-baik kepada aku. Aku insya Allah akan jala amanah Allah Ta'ala di atas muka bermin. Dan aku akan jala semua perkara-perkara yang baik. Tapi itulah. Rabuk pasal yang pemerintah. Hei orang-orang ramah ni. Walaupun kita amanah. Kita molek. Kita bersih. Kita apa. Tapi dia mau duk menipu. Duk khenak. Duk tabur. Duk perabih. Nampak peraman. Duk korab menipu kau tu menipu kau ni. Anilah sebab tu setengah-setengah ulama dia tulis dalam kitab. Dia katanya orang yang jadi wakil rakyat kau jadi gapo, Kena jaga molek ime dia taqwa dia. Kena tam cari ya tam sila tam. Kena jaga molek. Kadang-kadang teka belong jadi duduk dalam tamnen. Juruh molek semaya molek baca keraja. Masya Allah Ya kecik atau weti Semua Supangan boleh dipercayai Boleh dipercayai Maksudnya boleh Penkona secik Ataupun konsesat Tapi apabila boleh Tamnaing kepada dia Boleh kisi Masya Allah Mulat Mulat balik sana. Dulu kan Masya Allah Kecik Jangan hidup pakai Weh Duit haram Tapi dia lah ni Puak Yang gomong Tak ada kira kerongkan, ke apa Masuk wik poket Masuk poket dia belakang Masuk wik dalam tanakan dia belakang. Gak tu, gak ni, gak tu, go ni. Tak ada ada hak nak pra-pram korab can. Dia sendiri korab can. Masya Allah. Ni ulama ambil. Mari duk bicara, panjir di dalam tafsir. Nak ayat katanya? Perkataan, eh, Qawiyun amin adalah penting. Hafizun alim adalah penting. Tengok kepada masa panjir ni. Masya Allah dah. Kita ubung semula. Ayat yang... Dibaca saat ini. Iaitunya ayat yang kedua puluh dan seterusnya. Nota kaki di bawah saya tak baca lagi. InsyaAllah hari ini hari apa? Hari Khamih lah. Kita nanti baca hari hari satu ni. Sambung daripada ayat-ayat. Wallahu'ala wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.